Satu hal tanamkan di hati ini semua. Pada yang minta roti. Cuk Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu, tangan Tuhan sedang merendah. Tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya Tangan Tuhan sedang merendah suatu